cara memperbaiki infocus in 220 nyala sebentar 5 detik kurang lebih kemudian dia mati lagi seperti itu guys Halo guys, berjumpa lagi dengan channel youtube saya, Manto. Nah, kali ini saya akan berbagi video tentang bagaimana cara memperbaiki InFocus IN220 ini Kerusakannya, nyala sebentar, kemudian dia mati lagi guys Nah, daripada kalian penasaran, mendingan kita klik dulu subscribe, like, comment dan share di bawah video video ini untuk terus mensupport video YouTube channel saya nah jika sudah klik subscribe like comment dan share mendingan yuk kita langsung saja cekidot video ini nah tonton terus video ini sampai akhir jangan di skip video ini jamin berhasil 100% enggak perlu ganti kipas juga perlu ganti lampu dan enggak perlu ganti mesin ya guys Nah saya akan kasih tahu tutorialnya yang pertama kita lakukan kita pati dulu projector and fokus ini ya guys biar saya kasih tahu cara pertama kali yang harus kita lakukan nah yang pertama kita lakukan adalah buka terlebih dahulu baut yang ada di bagian bawah ini dalam lubang ini baut infocus ini ya guys seperti ini nah jika sudah dibuka bautnya seperti saya ini kemudian kita angkat dari arah bagian atas ini ya guys seperti ini Nah dari sudut kanan ini kan ada selah casing ini Nah angkat seperti ini Ingat jangan sampai ada baut yang tertinggal satupun Kemudian kita cabut fleksibel yang ini ya guys Kita angkat seperti ini ke arah belakang Nah yang hitam ini Lalu kemudian kita cabut ini Jangan sampai rusak konektornya Kemudian Ini kan ada Kabel merah dari fan Untuk pendingin Dari lampu dan mesinnya Nah kita ambil Dari kabel merahnya Positif Kemudian kita putus Nah setelah putus kita ambil Dari kabel lain Kita sambung Biar panjang Nah setelah itu Kemudian kita jumper ke paling ujung di sini. mana ini, guys? Tunggu dulu. Nah, yang paling ujung ya. Nah, paling ujung. Kemudian kalian solder yang merah saja. Nah, kemudian yang kabel yang terhubung yang satunya dibiarkan atau di kasih lakban biar aman biar nggak terjadi konslet ya setelah itu kalian tutup kembali di fokusnya insyaallah dijamin berhasil terima kasih telah menonton video channel youtube saya mantap